bintang dikasih cok masih mantap ini cok. Oke 12 petirnya merah mirna mantap 6200 kami. Terus kami oke 8000 lagi mir. biru tua. Uhh. Uh, uh, uh, uh. Sabit, sabit dikasih cok 16.000, kuning masih dikasih 18.000 lagi mir. Aduh berhenti cok di 18.000 cok 12 kali. Be Halo teman-teman, welcome to my channel. Gua bakalan bahas blitz Starlight kali ini bawa modal 200.000an ya guys. Dan gue yakin kalau Mirna lagi bagus itu di awal-awal ya. ke tengah ke belakang itu Biasanya, biasanya jadi jelek guys Kalau dia udah skater, skater banyak sama dia banyak, dia dia banyak dia di awal gitu ya Oke, okay. gua langsung lihat 2400 aja Nge-DC no pakai skip doang Kita cocol manual dulu 5 kali guys yes. Biar si otot-otot dari si Mirna ini regang guys ya Sebelum nanti kita Kencangkan ototnya dengan turbo skip, quick skip, quick turbo ya guys. Oke. Okay. Hitung dulu 5 kali teman-teman. Takutnya kelebihan hitung ya jadi kurang, kurang bagus. Pola ya guys. Oke, okay, kita, kita lanjutin pakai DC on. Turbo skip 30 kali teman-teman. Let's go. Here, nah, kasih yang cakap-cakap, indah-indah, cantik-cantik tidak skater nanti teman-teman. Ayo merah pecah turun gak mau cair guys satu skater lagi guys gue ngecari banyak-banyak kalau beneran ini bagus jadi duit gue langsung mau WD ya lu bisa ikutin cara gue tapi lu bisa juga pakai kombinasi cara lu sendiri dengan pola gue ini guys bisa mulai dari bet 800 atau mau ikutin gue langsung bet 2400 itu lu, enak-enaknya lu semua guys kalau gue mau cari langsung profit, lumayan bayar langsung mau gue win ini. Dua skater menganti di pantat, yes. cair skater, skater gratisan di dua ribu empat ratus yang pertama nih cop. Lu bayangin aja, buat ratus ribu, kapan lu bisa bayar dua ratus empat puluh ribu? Tidak mungkin. Karena ini gratisan, kita lihat isinya. Bercamir mantap bintang. Sabit kurs gue kuning, mantap. Kasih lagi mir, oke okay, biru tua toska kasih mir gak mau petirnya enggak ada teman-teman Oke merah kasih petir Mirna Aduh petir enggak di enggak dikasih ini makan mantap bintang makan petir tiga cok lumayan Aduh sekali doang teman-teman gua kira mau masih dikasih Tosca ya beli teman sini ya. E, cowok Mirna Oke lagi Mirna dar aduh enggak mau makan petirnya Gila 5, cok. Enggak dimakan. cok berapa kali petir dilewat sama Mirna. cowok bener babi Mirna. Ayo Mirna lagi Mirna. Mantap dikasih kuning. Dikasih hijau kasih sabit Mirna. Da, mantap, kasih dua rumahnya 3000, cok. Belum dapat lebih dari 20.000 nih, guys, ya. Ini bet 2400 harusnya bisa di atas 20.000. Mantap kuning. Ijo tos toska bintang dikasih teman-teman dikasih tiga mantap nih baru cok 25.000 kuning dikasih kasih petir tambahan mir ijo mantap 27.000 tos kali dikasih 28 kasih petir tambahan aduh cuman 8 guys enggak sampai 20 petirnya guys ai. lumayan lumayan lumayan sensa gratisan di kater pertama nih cok mantap 281 udah profit lumayan nih guys Udah dua kali lipat dari gua bawa modal, nggak pecah di akhir ya guys. Oke lumayan ya. Pudi-pudi terkumpul 450an nih cok. Gua terusin pola gua dulu ya teman-teman. Ini polanya belum habis, jadi jangan dulu naik bet kalau polanya belum habis atau turun bet bias mantap, Tapi dikasih. Teman-teman yang mau ikut main, silahkan cek deskripsi. Disitu udah ada agennya, gue mainin nih ya, guys. Juga lo bisa gabung ke komunitas Teman-teman Jangan lupa support channel gua dengan like dan subscribe Karena gua bakalan makin semangat Untuk cari pola buat lo semua Yang doyan main game slot ya guys Dan gue bawa dana adem 2000 ribu Kita lanjut quick skip 20 kali guys Gas Dah! Aduh tiga lagi dimakan guys Oke okay. Aduh cuman sekali dua skater nggak mau pecah teman-teman Oke okay, arti pecah Kuning gak mau cok belum ada yang indah lagi dari Mirna turun ya guys 50ribuan udah abis ya, guys, gua masih berharap ada skater di putaran pertama ya kalau dua skater aja turun isinya lumayan gua mau WD langsung ya teman-teman bisa jadi kalau lu naik dead belum tentu ada skaternya guys Oke okay. Tapi itu terserah lo, lo mau naik turun bed itu lebih bagus teman-teman Jangan naik naik naik terus ya guys Ingat ya turun naik bed guys Biar mainnya lama nanti tiba-tiba mirna hmm. kasih next win Itu rejeki lo ya Kalau mau profit harian bisa banget teman-teman 3 oke okay, belum ada yang pecah lagi guys. Sudah turun 400an Kita lanjut quick doang ya guys 10 kali gas artinya satu karung 4.000 nih dulu dulu skater co Gak mau turun 3 ya guys ya satu skater Uh matahari yes, kantong sekantong yes. Oke okay, Tosca Petir Mir Aduh matahari nggak mau dikasih Petir Oke okay, dikasih petir Yang ini Cok Toska dikasih Mantap dua, kuning dikasih lagi Mir Mantap 20 Teman-teman Oke okay, kasih lagi Mir hijau masih dikasih Kasih 20 ribu ke atas Mir Ayy berhenti Cok Berhenti Cok Cahaya di 4000 Lumayan Cok Mega 212 Mega di luar Lumayan bingit sih guys Bum bintang dikasih, cok masih mantap ini cok, Oke, 12 petirnya merah, Mirna mantap enam ribu enam ratus, tos Kamir, tos Kamir, Oke lagi mir, biru tua, uh, sabit, sabit dikasih cok 16.000 kuning masih dikasih 18.000, lagi Mir, aduh berhenti cok di delapan belas kali, boom, mantul cok sensa di luar Mirna lagi baik nih guys Biasanya cewek model gini nipu gue Ini lagi bah, skater turun Cair skater dua kali putaran pertama teman-teman 755 aja jadi sejuta udah gue WD ya Gue WD guys Kalau jadi sejuta ini gue WD guys Lanta kuning Lagi Biru tua Tosca Kasimir Aduh, kamu pecah lagi, cowok Oke, petir makan. Aduh, dua petir gak dimakan, Mirna. Cowok, kamu Mirna, babi. Oke, kuning. Aduh, cuma tiga, cowok yang dimakan. Tapi lumayan, total kali masih bisa JP, ya guys. Masih bisa JP, guys. Masih delapan, masih delapan, masih bisa JP, teman-teman. Ini COVID ini lumayan banget nih buat jajanin, istri, ya guys. ya kalau lu nggak punya istri, cari istri orang, guys. Canda gua teman-teman ya. Pacar lu aja ya terakhir. Kalau lu nggak punya pacar, pacar orang, guys. Oke, <ganda> mantap. Hijau kena, kuning. Aduh, cuma 5 teman-teman. 6000 perak ya, guys. 4 lagi masih bisa JP, tenang kawan. Oke, Tosca kasih Mir. Toska, ay, cuma sekali, Cok. Gua kirain Toska mau dikasih, nggak dikasih. 40 ribuan 20 ini nih teman-teman Ayo ah, Mirna masih dua Masih bisa JP bintang kasih Mir Bintang kuning mantap Bintang Mir Bintang Aduh gak mau turun bintangnya ya teman-teman Tidak turun di akhir gak pecah lagi Aduh balik lagi jadi kecoa Si Mirna guys balik lagi jadi cewek penipu Dia guys Aduh keterlaluan ya oke Ini putaran terakhir tuh ya Guys 20 kali Rasa-rasanya ini udah bagus ya guys Ya 200.000 udah hampir 400 eh lebih guys 600 ribuan nih guys profitnya ya guys ya rasa-rasanya Ini udah lebih dari cukup udah banyak banget ya berapa kali lipatnya ya Dua, tiga kali lipatnya teman-teman Jadi abis habis ini gue mau WD ini putaran terakhir Semoga masih ada petir atau scatter ya guys Oke kita tunggu sama-sama Oh gak ada teman-teman ya udah deh ya Segini aja gue mau WD gue bersyukur Terima kasih udah nonton gue See you on the next slot game Bye